asik ayo yo balik lagi di channel Little gue oke okay, guys kali ini gue akan bermain di game Gates of Olympus yang ada di panen 138 guys eh okay. untuk kalian yang nonton ini semoga kalian sehat, -sehat selalu jangan pernah bosan nonton konten gue ya guys oke okay. sebelumnya gue ingetin ini buat kalian semua yang nonton konten gue gue tidak pernah memaksa kalian untuk bermain game ini guys tapi kalau kalian udah main game ini ke dalam kedalam game ini sarani, ya mending kurang naik ini ya. jangan sering-sering ini -sering, ya. Ya. sengaja kalau digabung tadi BT aja mainnya jangan terlalu sering Oke okay, guys gua kasih tau ya di panen 138 ini sekarang lagi ada event extra petir manja gimana kalau kalian dapat petir kali 50 kalian bisa komunitas hanya 138 nanti linknya bakal sudah taruh di kolom komentar ini main kan udah JP dapat bonus lagi wadah kita lihat lagi kita lanjut ke game ini tanya sih enak tuh makotanya sih asyik lagi makotanya nah, main apa manualnya ya? kalau Betul, nah, kita manual sih makota kota pecah naikin band pasti nanti dapet g. Kalau enggak, dapet squishy. Dan sih gitu, Bu. Kalau main, Terus, makota kota pecah nih naikin bed manual. Cari-cari petir atau enggak, cari squishy. atau tombol baku biasanya. Hmm, aduh, wah, satu sih makotanya tuh Nah, loh, apa ya, tadi baru gue bilang terkejutnya ya? itu aja gila ini deh kita lepas mahkota ya pecah kita naik timbir, baru kita putar lagi tapi ini kayaknya ini bukan. belum ada perkalian yang konek anjir iya betul yang pun. <tuh> iya ini sih namanya fresh peniburan cuy buat menghibur aja bah aja dapat lucu. Nah, cum dan aso kali school dapat kali kah doh. Hihihi. Aduh, aduh. Kirain bertanya banyak. Ternyata nyata itu kali kah doh. Tidak apa, -apa Mungkin ada isinya lagi dikit. Walaupun ada isinya dikit, tidak apa-apa. Kita sipurin aja, nikmatin aja do. Binting jadi hmm intinya kurang satu, dengan ini saya bakal berusaha sebanyak pun, ah. maaf ras ini buran juga ternyata tuh, tuh birunya kurang satu, uh, ada, nah. Iya, yeah, nggak konek kali-kali, mah nggak konek lagi. PT lah, 20 kita turbo, kita turbo, deras juga sih. Aduh, nah, jadi banyak nih, panjang nih, panjang nih, tembak lagi. Hmm, panjang sih, panjang, panjang kuning nice. jadi, hijau jadi. Ini tembak lagi. Nah, ini nah, nah, mau ini mau ganti. Ini halus ini kali dua ini udah mau habis tadi. gue kalau gue udah mau habis, dapet petir. Iduh. Asli, asli, asli, asli. Iduh. tembak lagi dong. Enak, ya, nah, udah kalah. kayak seturutnya. Aduh biru jadi dari untuk dapat petir tadi di akhir-akhir saldo guduh dua 20 kita semoga ada isinya sih tapi abis ini kita WD okay. tenang aja tenang kita WD okay. udah dapat 10 kali lipat sih dari modal lumayan bisa buat main 10 kali lagi <tik> kalau mau lanjut kalau enggak sih ya udah WD hadir tabungin cuy uh pahkotanya terkeceh kan tuh Inti jadi uh tembaknya tempat nah lu ih uh, kali kita sampai lumayan sih tembak jona lumayan tuh 78000 tuh. Ya, nah, pinnya masih banyak cuy selawanya gak usah takut nah birunya jadi tembak dulu hijau merah ini aduh nya mana nih empat lagi aduh kasih dong banyak masih ada delapan uh, skin lagi ayo dong ayo dong kasih dong masa kali empat doang anjir? mana lagi nih aduh dulu ujo iya ampun kali ini aduh kurang satu jam pasirnya kurang satu uh. pakai lagi cuy dan dua ribu rugi dikit apa apa rugi dikit kita lanjut uh. cari layar pecahnya eh, cek mulai kali cari. ya cari-cari petir lagi siapa tahu dapat petir lagi kan tuh anjir kalau itu gua sama oh, ayam. Aduh, sama. Oh, hmm. Ini nih, emak nih. Nah, oh, ini nai. Aduh, nah, boh. Ini si anaknya merah biru. tadi merahnya kau satu. Nah, cekak dulu dalam petir. Aduh, ada itu. Kita coba terbawa dua puluh, terbawa dua puluh. Kita coba terakhiran, terakhiran, kagak akan menakjub. Mak, buset ya, dah, dalam juga cuy ini. Deres, deres, deres. Aduh, gila, asli terus, lebih bagus ya. Udah harus di nih. Udah harus dilihat, dia ini harus dilihat ya. Oh, enggak abis pasti nih. Nah lah WD WD udah harus di WD cuy coba bakal WD ini lumayan lah dapat juga sih Bu buat kalian yang mau main nanti linknya gua bakal gue taruh di kolom komentar sampai bertemu di konten selanjutnya see you and goodbye